Melalui live streaming Di rumah, di tempat dimana mereka saat ini Tuhan, mengkhususkan waktu mengkhususkan hati dan hidup mereka Untuk tertuju kepada Tuhan Memuji dan mengagumkan Tuhan Mensyukuri betapa Tuhan yang luar biasa betapa Kristus yang telah rela mati Bahkan yang sudah bangkit Menjadi menjadi pemenang bagi kami Sebab itu Tuhan Seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam seluruh hamba-hambamu yang boleh ambil bagian di dalam ibadah ini demikian juga sarana prasarana setiap puji-pujian yang tak boleh kami naikkan bahkan juga kebenaran firman Tuhan nanti yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan mengenyangkan rohani kami untuk kami mampu menjalani hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Tuhan terima kasih Bapak yang baik, Segala duduk Bapak Ibu Saudara Shalom Jumat Tuhan Shalom. Saya melihat lihat berapa banyak dari kita yang merasakan kemurahan Tuhan di minggu-minggu ini tuh Amin, mari kita mau bersorak kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemenang yang selalu menjaga kita dan keluar dari segala permasalahan hidup kita Amin mu kebaikanmu kemurahanmu penyertaanmu dalam kehidupan kami engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar engkau selalu menertai dan memperlengkapi hidup kami engkau tidak pernah menolak ketika kami datang di dalam doa di dalam pujian di dalam penyembahan kami kepada Tuhan kau menerima itu semua menjadi dupa yang harum di hadiratmu Demikian juga Tuhan dengan seluruh rangkaian Puji-pujian penyembahan pengagungan yang sudah kami naikkan Tuhan Baik juga bersama umatmu yang ada di rumah masing-masing Yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan Kau yang sudah mendengar, kau yang sudah melihat akan hati kami Kerinduan kami Tuhan Terima kasih Bapa sebagai komitmen kami selama kami masih hidup Biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan dan menenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hati kami bersuka ketika kami memuji, menyembah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, ada kesukaan baru yang Tuhan kerjakan dalam hati kami masing-masing. Sebagai keluarga di dalam Tuhan, Engkau yang sudah membentuk, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah menetapkan kami menjadi keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, rapi dan kuduskan hambamu yang tidak ada apa apanya ini Tuhan Untuk menyampaikan isi hati Tuhan Supaya kebenaranmu saja yang kami dengar Dan menjadi berkat bagi kami semua Terima kasih Inilah dua ucapan syukur terima kasih kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Baik silakan duduk Shalom. Shalom Oke ini suara saya kurang merdu ya jadi saya buka aja dulu maskernya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Eh. yang 15 dalam uh, uraian atau rangkaian daripada satu buku yang tiap minggu kita boleh renungkan bersama-sama, yaitu bukunya uh, Rick Warren yang purpose driven life The purpose driven life jadi yang kita bahas selama 40 minggu adalah bukunya Rick Warren kenapa ini penting Bapak Ibu saudara karena di dalam buku itu kita diarahkan dan kita diberikan pengertian untuk apa kita bisa hidup di dunia ini untuk apa kita bisa ada di dunia ini jadi melalui buku itu kita diarahkan kita dibekali kita diberi pelajaran-pelajaran yang berharga dan saya yakin juga ketika kita sudah memahami dan mengerti akan arti hidup kita maka kita tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada aman ya? Ya, kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka kita tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan itu. Ya, jadi sudah 14 kali materi yang sudah disampaikan dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan masuk di materi yang ke-15. Namun ada bagian yang saya mau sampaikan dulu bagi kita. Dari bagian buku itu, karena buku itu dimulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, untuk apa aku ada di dunia ini? Jadi menarik buku itu, karena dimulai dari pertanyaan. Nah, Terus di buku itu ada jawabannya paling tidak begini, paling tidak ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, paling tidak ada lima hal, Ya, walaupun nanti lebih, tapi paling tidak ada lima hal yang kita bisa pahami dulu ya ketika kita sudah mengerti akan arti hidup kita, maka yang pertama adalah ketika ada pertanyaan untuk apa aku hidup di dunia ini, itu menjelaskan bahwa kita punya arti bahwa hidup saudara dan saya ada artinya, jadi enggak kebetulan ada di dunia ini ya kan walaupun mungkin seperti apa atau di mana bapak ibu saudara dulu lahirnya ya walaupun mungkin bukan di rumah sakit yang yang yang besar atau mungkin lahirnya di bidan dan lain sebagainya itu tidak tidak menjadi persoalan tapi yang penting kita sudah ada di dunia ini berarti punya tujuan yang kedua adalah ketika kita sudah tahu arti hidup kita itu adalah menyederhanakan bahwa hidup ini sebenarnya kalau kita bisa buat sederhana-sederhana ya. yang ketiga adalah supaya kita bisa hidup fokus karena ada terlalu banyak situasi kejadian yang terjadi sehingga hidup ini tidak fokus lagi. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah untuk meningkatkan motivasi. Saya pikir kalau kita hidup tidak ada motivasi, maka hidup itu akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita punya motivasi hidup, ya, masing-masing kita apapun itu ibu rumah tangga, ya, pendeta, pengajar, guru, pedagang atau apapun itu dokter dan lain sebagainya. Kalau dia tahu motivasi hidupnya, maka dia akan kembangkan itu. Dan yang kelima adalah untuk mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kekekalan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, oke lah kita hidup di dunia, katakanlah di bawah 100 tahun. Tapi ada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah itu diuraikan di buku itu Bapak, Ibu, Saudara. Nah sekarang kita masuk di minggu yang ke-15 uraian yang ke-15 judulnya menarik. Coba tampilkan judulnya saudara Dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan Boleh sama-sama kita membacanya dua ya. Dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan Bapak ibu saudara ada yang lahir tiba-tiba? Pasti kita tidak lahir dengan tiba-tiba Paling tidak sembilan, sembilan bulan di rahim ibu kita itu dipersiapkan itu dengan baik. Nah, jadi kalau 9 bulan di rahim ibu kita, sebelumnya Tuhan sudah persiapkan Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nah, jadi kalau tema kita hari ini berkata begini, dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Kata dibentuk ini boleh saya sederhanakan dilahirkan untuk menjadi keluarga Tuhan. Dipanggil untuk menjadi keluarga Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah menjadi keluarga di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak saling mengenal tadinya. ya Saya dari Batak, ada dari Nias, ada dari Jawa, ada dari Kupang, ada dari mana-mana kita. Tapi ketika kita bersama-sama mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Saudara dan saya menjadi keluarga. Mengerti arti keluarga bapak ibu saudara. Keluarga itu adalah bagian hidup kita. Enggak bisa kita memilih keluarga kita. Ah oh, maunya saya bapak saya ganteng. Eh tiba-tiba bapak saya misalkan kecil. Tiba-tiba misalkan ah kalau bisa ibu saya se sebagai seorang artis. Enggak bisa kita bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah kalau kita hari ini bisa ada di gereja Kita bisa datang kepada Tuhan Kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Ini semua adalah rangkaian bahwa kita ini adalah keluarga Coba bapak ibu saudara lihat dulu kiri kananmu Lihat kiri kanan Ada yang gak kenal? Ya, Yang, yang tembok jangan, di, ya, jangan diajak ngomong ya Itu berbahaya itu nanti Ya, paling tidak yang ada orang ini lah ada yang nggak kenal di sini saya hampir-hampir nggak -hampir mengenal kalau saya mungkin bapak ibu saudara udah pasti kenal karena saya udah terbuka semua kan ya kan saya nggak agak, agak susah untuk mengenal bapak ibu saudara karena apa bagaimana saya bisa mengenal nih bapak ibu saudara pakai topeng ya kan pakai masker kan jadi sekarang ini susah kita untuk apa untuk langsung misalkan kita ketemu di pasar, ketemu di mall ketemu di mana, siapa ya? Ya kan? Kalau memang tadinya dia botak, udah langsung kita bisa tahu, ya kan? Oh ini si ini gitu kan? Tapi misalkan tiba-tiba dia yang tadinya botak, tiba-tiba nggak jadi botak, atau tiba-tiba rambutnya panjang, terus jadi botak, siapa ya? Ya kan? Agak sulit sekarang kan? Karena apa? Kemana-mana kita harus pakai apa? Harus pakai masker. Ya kan? Saya tadi permisi dulu bagi bapak ibu saudara Supaya apa supaya kelihatan wajah saya ya? Bahwa inilah bagian kita Inilah keluarga ya Siapa yang percaya Kepada Kristus itu adalah Keluarga Saya andaikan bapak ibu saudara Keluarga itu Dulu kita mungkin berpikir Yang jadi keluarga itu misalkan Dari satu keluarga Bapak Istri atau ibu dia punya anak lima. Hanya inilah keluarga. Oke, okay, betul itu keluarga, tapi itu adalah keluarga selama kita masih ada di dunia. Keluarga yang itu, keluarga yang rentan, keluarga yang dibatasi oleh waktu. Tetapi ada keluarga yang tidak dibatasi oleh waktu. Itulah orang yang percaya kepada Kristus. Jadi, kalau kita dibandingkan, Bapak Ibu Saudara. Kita keluarga di dunia ini, ya kan? selama katakanlah 90 tahun paling lama, 70 tahun, 60 tahun. Setelah itu selesai, ya kan. ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Ya. Tapi ada keluarga yang kekal, kenapa kita bisa jadi kekal? Karena apa? Ya, karena apa? Karena kita punya tujuan Ya tadi firman Tuhan katakan karena kita punya tujuan Judulnya itu adalah dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan Nah kita lihatlah bagian firman Tuhan Yang menyatakan bahwa kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan Coba kita lihat dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama Boleh kita membaca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat yang pertama 1, 2, ya Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saya baca ini supaya satu ayat itu, satu, satu ayat selesai. Tapi lihat di sini, apa penekanan yang ada di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Lihatlah betapa besarnya apa. Kasih. Jadi kalau saudara dan saya menjadi keluarga adalah karena kasih Tuhan. Adalah karena kemurahan Tuhan Adalah karena kebaikan Tuhan Kita diikat menjadi satu, satu keluarga adalah karena Kasih karunia Tuhan Bukan karena baiknya kita Bukan karena kepintaran kita Bukan karena kemampuan kita Tapi dia menjadikan kita menjadi Keluarga adalah karena kasihnya Jadi penekanannya dikasih Betapa besarnya kasih Yang dikaruniakan Bapa, Jadi Allah itu, Tuhan itu menjadi Bapak bagi kita. Kita ini menjadi apa? Menjadi anak-anaknya. Beda dengan agama se-agama seberang. Kalau agama seberang berkata, kalau mereka pergi ke satu tempat ke sana disebut apanya? Sahabat ya atau tamu. ya? Tamu dengan anak mana lebih dekat? Bapak-Ibu punya anak anak itu ada di mana? misal kalau di rumah anak itu ada di mana? terserah, mau dia ke kamar terserah, mau diambil makanan terserah, ya mau diambil makanan yang kesukaan kita terserah, ya kan? bebas dia, karena apa? dia anak kita. tapi misalkan tamu kita tiba-tiba dia datang, dia langsung buka kulkas kita, dia langsung masuk kamar kita, itu apa itu? pencu? Ya kan? Tapi, kalau anak kita enggak udah, biarin aja di situ. Kita enggak pernah batasin dia, mau, mau apa yang mau dia makan di situ selama masih ada makanan terserah. Itulah bedanya. Jadi, bapak ibu, saudara, dan saya dijadikan Tuhan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa bisa menjadi begitu? Bapak ibu, saudara, adalah karena kita percaya, karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. ya Waktu dia menikmati di kayu salib, tapi dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Jadi saudara jadikan menjadi anak-anaknya. Jadi penting ini. Nah, Kalau saudara menjadi anak, kalau saudara menjadi anak, saya juga menjadi anak, dia bapak kita. Misalkan kita punya masalah, Masa kita enggak dibela? Kita punya pergumulan Masa diizinkan kita menghadapinya bersendiri Kita punya persoalan. Masa enggak dibantu kita? Kalau misalkan kita merasa hidup ini sendiri, hidup ini kayaknya enggak ada artinya apa-apa. Berarti kita belum lengkap bahwa kita ada menjadi keluarga dia. Bahwa kita mungkin masih tamu. Kita masih orang luar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bisa nggak masuk nggak bapak ibu saudara bahwa kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Kalau keluarga di dalam Tuhan itu berarti kan saling peduli, saling mengerti, saling menerima satu dengan yang lain. Ya? Jadi sebenarnya di dalam kamus kekristenan itu nggak ada hidup sendiri. Kenapa? Ada saudara-saudara yang bisa memperhatikan. Coba bapak ibu saudara. Mungkin datang dari kampung Tadi ini sendiri Sampailah merantau ke Jakarta ini Aktif di satu gereja Melayani di sana Mana yang lebih dekat Saudara kita yang di kampung Atau saudara kita yang sudah bersama-sama Satu gereja, katakanlah di GKRDS Prokopilasi ini Ada masalah di tengah-tengah Keluarga kita Siapa yang duluan datang Langsung telepon Sakit sedikit, langsung telepon Ibu Gembala Bugem, tolong dong, kaki saya kebentur ini bugem, tolong doakan saya, ya kan? Kesenggol kita naik motor misalkan, pas di lampu merah, yang dicari handphone untuk apa? Bugem, tolong doakan saya. Belum lagi yang lain-lain. boros -boro kita langsung ngomong ke kampung, ya kan? Karena di kampung jauh, pikiran kita jauh. Ah udah yang dekat dulu dah. Itu artinya apa? Bahwa kita ini adalah keluarga saling memperhatikan, saling membuktikan bahwa kita satu di dalam Tuhan. Ya. Jadi bapak ibu kalau pernah berpikir hidup ini sendiri, salahnya di kita. Ya. salahnya di kita. Kita ini keluarga. Jadi saya pikir ini bukan hanya sekedar apa namanya itu, bukan hanya sekedar slogan ya bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tapi betul-betul ini boleh teraplikasi Dalam kehidupan kita Tapi memang kalau kita mau menutup diri sendiri ya Memang kita nggak merasakan Kehidupan kekeluargaan itu di dalam Tuhan Nah itu lihat Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara Dari Satu uh, Yohanes tiga ayat yang ke Pertama tadi, nah satu ayat lagi Di Roma pasal 12 Ayat 5 Roma 12 ayat 5 dikatakan Begini, demikian juga Kita Walaupun banyak Jadi orang percaya itu banyak Katakanlah sekarang penduduk dunia ini Katakanlah sudah berapa miliar Katakanlah berapa persen dari situ Kita ini menjadi anak Tuhan Walaupun kita banyak Adalah satu tubuh Satu tubuh itu namanya apa? Satu tubuh berarti satu perasaan Satu penderitaan Misalkan tubuh saya ini Pak Ringo-Ringo ini, tubuh saya ini Ini kan satu tubuh ini Mata saya kelilipan, apa yang dilakukan oleh tangan saya? Pasti akan dengan cepat, ambil, paling tidak ngambil tisu, ya, ngambil sapu tangan. Kaki saya apa yang dilakukan? Bergerak untuk mencari, untuk mengambil. Mata saya yang tadi kelilipan, ada tangan yang bergerak untuk mencari sesuatu, ada kaki yang melangkah. Ya, ada mulut yang bertanya, "Aduh, di mana tadi ini ya?" Itu artinya apa? Itu artinya bagian tubuh. Itu artinya satu tubuh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi seandainya misalkan mata saya kelilipan. ya Mata saya ini kelilipan. Tangan saya ini dipangku tangan. Bahkan di, diikat begitu. ya Kaki saya pun nggak mau bergerak. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah hanya mata saya yang kelilipan? Enggak. Semua merasakan sakitnya. Tangan saya pun akan jadi sakit Pagi saya pun akan menjadi sakit Jadi itu adalah Merupakan contoh bapak ibu saudara Bahwa satu tubuh itu Bahwa keluarga itu adalah saling memperlengkapi Satu perasaan Walaupun mungkin Dalam perjalanannya Kita gak segampang itu Ya, ah siapa dia Siapa lu, siapa gua? Tapi kalau kita sadar Bahwa saudara dipanggil kalau saya yakin bahwa saya dijadikan oleh Tuhan menjadi keluarga, maka keegoisan itu akan tidak muncul lagi, keegoisan itu akan semakin berkurang. Yang ada adalah perhatian kita. Aduh, kira-kira Pak Pangaribuan ini seperti apa ya hatinya sekarang ya? Aduh, pergumulannya apa ya? Ya kan. Demikian juga dengan ibu-ibu yang lain. Misalkan ketika siapa si si. Si Daniel ya, Daniel namanya, Daniel waktu dia sakit kemarin itu kan. Kan kita kan langsung setelah sudah ada di grup langsung kita berdoa. Karena apa? Kita merasakan. Ya waktu Pak Boy juga waktu itu kena sakit, kita langsung berdoa. Ya paling tidak hanya doa pun saya pikir itu sudah merupakan apa? Merupakan wujud kasih kita. Merupakan wujud perhatian kita. Karena apa? Kita ini satu keluarga. Di diaspora ini kan dibangun adalah hubungan kekeluargaan, walaupun mungkin belum belum apa hamba-hamba Tuhan belum begitu belum uh, katakanlah belum sukseslah begitu ya, tapi paling tidak kita penekanan kita bahwa di, di gereja ini di diaspora kopi ini adalah hubungan kekeluargaan itu, karena memang itu alkitabiah, saling memperhatikan, ya, saling mengunjungi, walaupun sekarang ini kan ada batasan-batasan kan, ya harus dibatasi, nggak boleh begini dan lain sebagainya enggak apa apalah tapi paling tidak kan hati kita bahwa dia itu adalah bagian hidup saya iya kan? walaupun mungkin ya, para hamba-hamba Tuhan dari sini nggak bisa langsung semana-mana langsung mengunjungi bapak ibu saudara misalkan kalau sakit sedikit langsung kita pergi ke sana mendoakan dan lain sebagainya, tapi paling tidak ketika ada komunikasi tolong doakan kami, lagi ada begini Masalah ekonomi, masalah ini Masalah ini, masalah ini Itu artinya apa? Bahwa kita ini adalah keluarga Di dalam Tuhan, saling peduli Saling kersatu dengan yang lain Waktu yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, Saudara kita Yang di Kupang, hanya Pak Lasi Sama Ibu Domingus yang kita kenal mereka Dan anak-anaknya Mereka yang kita kenal Tapi ketika terjadi bencana di sana Ada permohonan Di grup Ya, supaya kita dukung seberapa yang kita bisa dukung ternyata cepat ya, gerakannya itu cepat karena apa? bagaimana merasa kita mereka kedinginan nggak dapat makan nggak dapat tempat tidur kita masih bisa pakai selimut dan lain sebagainya ya kan artinya apa ada gerakan itu gerakan dari dari Tuhan itu untuk menggerakkan walaupun mungkin yang kita bagi itu belum seberapa tapi paling tidak bapak ibu saudara membuktikan bahwa itu ada keluarga di dalam Tuhan ada yang sakit kita dukung kita kita doakan, ada yang berduka ya, dan lain sebagainya. Itulah membuktikan bahwa ini kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan, ya keluarga di dalam Tuhan. Jadi benarlah kalau Bapak Ibu saudaraku, kalau kita ini dibentuk menjadi satu keluarga, ya, satu keluarga. Dan saya pikir dalam keluarga itu kan kita kan nggak bisa milih. Di dalam keluarga itu mungkin ada pro kontra, tapi nggak apa apa. Mungkin ketika kita uh, apa mau yang satu, yang lain gak ada yang yang mau. Ada yang lain lagi, belum lagi yang lain dan segala macam. Tapi apa-apa, tapi paling tidak bahwa kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita ini dijadikan, diciptakan menjadi satu keluarga. Dan Bapak, Ibu, saudara, Saudaraku, kekeluargaan kita ini bukan hanya sekedar keluarga di dunia, tapi adalah keluarga yang tekal. Dari buku itu Bapak Ibu Saudara, apa yang ketika kita sadar bahwa kita adalah keluarga di dalam Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan manfaat dari keluarga itu. Coba kita lihat dulu manfaat. Ketika kita sudah menjadi satu keluarga, ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa, saya lihat di buku itu dikatakan begini, ketika kita sudah menjadi satu keluarga, ada manfaatnya. Kita menjadi satu keluarga, namanya nama keluarga. Terus, berikut ada keserupaan di keluarga itu keluarga kalau misalkan kita orang Kristen ya sama-sama percaya kepada Yesus terus ada hak istimewa di keluarga itu terus yang berikut adalah ada akses yang diberikan untuk keluarga itu dan yang menarik adalah ada warisan di keluarga itu Bapak Ibu saudara warisan saudara apa mungkin saudara berpikir di dunia ini orang tua saya nggak punya apa-apa mohonnya -apa. boleh saja tapi sebagai anak Tuhan Sebagai orang percaya kita punya warisan Yaitu apa? Hidup kekal di sorga Itu membuat bapak ibu saudara bisa bangga Dalam menghadapi hidup ini Apalagi dengan kondisi-kondisi yang sekarang kan Kesulitannya di mana-mana Double kesulitan yang kita hadapi sekarang Gak ada satu makhluk pun di dunia ini Yang tidak mengalami kesulitan Apapun itu Baik di kantor Baik di pasar Baik di pekerjaan, dimanapun, baik di keluarga, semuanya punya apa, semuanya punya tanggung jawab, dan di sana-sini ada kesulitan demi kesulitan. Tapi justru di situlah kita membuktikan bahwa Tuhan kita hidup, bahwa Tuhan kita mendengar, bahwa Tuhan kita tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang lain pun mengalaminya. Bangsa-bangsa di dunia mengalaminya bersyukur, sudah satu, satu tahun lebih kita boleh menghadapi pandemi ini. Tapi ada begitu banyak lagi bangsa-bangsa yang saat ini makin apa tinggi ini yang kena. Kemarin ada keluarga nih apa kirim di, di grup. India itu sekarang katanya, ribuan tiap hari yang kena. Ya, ribuan tiap hari memang karena jumlah penduduk mereka miliar. Ya kan? Nah, nah kita nggak tahu korban itu seperti apa lagi. Tapi paling tidak bapak ibu saudara yang sudah mengalami, yang sudah bisa melewati satu pergumulan hidup ini, bahwa saudara tidak sendiri menghadapinya. Ada doa yang dinaikkan, ada perhatian satu dengan yang lain menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita, yang tidak seperti yang kita langsung apa harapkan itu datang. Tapi paling tidak ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapinya. Karena kita tidak sendiri Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan menghadapi kehidupan ini. Makanya ketika kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita adalah menjadi keluarga di dalam Tuhan. Firman Tuhan dari satu bagian dikatakan di Filipi, Pak, pasal belas dikatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan memenuhi, artinya apa? Hubungan kekeluargaan itu Allah ada di sana. Sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita bisa kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Ada kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu manfaat bagaimana saudara dan saya menjadi keluarga di dalam Tuhan. Yang berikut adalah ada warisan kekal. Ini yang perlu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada warisan kekal. Apa itu warisan kekalnya? Yang pertama adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Saudara, saya tidak tahu umur kita ini berapa tahun di tengah-tengah dunia ini. Terbatas. ya Tapi satu saat setelah Tuhan panggil kita. Ada warisan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini warisan bagi saudara dan saya Ada hidup kekal Hidup untuk selamanya Yang berikut, yang kedua Kita akan diubahkan sama sekali Untuk menjadi seperti Kristus Saudara dan saya Bisa Seperti Bukan menjadi ya, bukan menjadi Kristus Tapi kita, saudara dan saya Bisa menjadi seperti Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Kristus dengan kasihnya, dengan pengorbanannya, dengan perhatiannya, dengan kesetiaannya, dengan kepeduliannya bagi orang berdosa. Saudara dan saya bisa diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki warisan itu adalah kita akan dibebaskan dari segala sakit, dari kematian dan kita dibebaskan dari penderitaan setelah kita sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan nanti, ya kita tidak merasakan lagi penderitaan itu. Itu warisan yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang keempat, kita akan diberikan upah dan ditugaskan untuk menjadi pelayannya. Saudara-saudara, ketika sudah nanti ada di sorga, kita tidak perlu lagi menderita seperti sekarang ini. Tapi saudara dan saya diangkat menjadi pemuji, ya menjadi pemuji. Yang berikut adalah kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Apa kemuliaan yang diberikan kepada saudara dan saya? Di tengah-tengah dunia ini kita menderita. Kita susah, kita sulit. Kita tidak mampu memahami kehidupan ini. Tapi pada waktunya nanti, Tuhan akan memberikan kekekalan, kemuliaan bagi saudara dan saya. Sebagai ahli waris kerajaan sorga. Nah, itu yang membuat bapak ibu saudara bisa mampu bertahan menjalani hari-hari hidup ini. Kalau sebab itu Bapak Ibu ada satu ungkapan yang dikatakan di dalam buku itu. Dikatakan begini, alangkah dahsyatnya warisan itu kita jauh lebih kaya dari yang kita sadari. Kalau saudara berpikir saat ini, saudara mungkin tidak punya apa-apa. Katakanlah saya tidak punya rumah besar, saya tidak punya mobil, saya tidak punya apartemen, saya tidak punya uang di bank dan lain sebagainya. Oh itu terbatas, itu hanya ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara tapi ada warisan kekal yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya, yaitu hidup kekal. Hidup kekal ini tidak dibatasi oleh ruang, hidup kekal ini tidak dibatasi oleh waktu, tapi hidup kekal ini, ini akan menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Jadi bapak ibu saudara dibentuk, kita dijadikan menjadi satu keluarga, hidup di tengah-tengah dunia ini, dengan satu tujuan, kita boleh menjadi ahli waris kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, ya. bangunlah hidup bapak ibu saudaraku, semangatlah menjalani hari-hari hidup ini, walaupun begitu banyak kesulitan, walaupun begitu banyak kesalahan, walaupun begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, memang dunia ini bukan tempat kita untuk bersenang-senang, tapi dunia ini adalah Tempat kita pelesiran, kita di dunia ini seperti kita menjalani, seperti retreat kita di dunia ini, ya makanya arahkan terus hatimu ke sorga, jangan hanya melulu di dunia ini. Ya. Kau pertaruhkan seluruh jabatanmu, kau pertaruhkan seluruh kehidupanmu hanya untuk mempertahankan dunia ini salah, bapak ibu selaraku. Makanya ibadah itu sangat penting, firman Tuhan itu sangat penting, disinilah kita diperkaya. Jangan harus dipaksa dulu, baru beribadah. ya. Jangan harus dipaksa dulu. Jangan harus sakit dulu, baru datang beribadah. Kalau udah mulai sakit, aduh, gimana ya? Saya mau beribadah ya. Waktu sehat, aduh, gimana saya mau jalan-jalan ya? Gimana saya mau pergi ke ke, ke tempat-tempat pelesiran ya, dan lain sebagainya. Tapi udah mulai sakit-sakitan, mulai berpikir, waduh, saya mau ibadah. Enggak, bapak ibu saudaraku. Nah, oleh sebab itu. Ketika Tuhan masih memberikan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi keluarga, paling tidak perhatikanlah satu dengan yang lain. ya Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Doakanlah pekerjaan Tuhan, doakanlah gereja, doakanlah umat Tuhan, doakanlah orang-orang yang saat ini sedang menderita. Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan. Karena kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Jangan menghindar dari persekutuan. Karena firman Tuhan katakan jangan menjauh dari persekutuan. Dekatlah dengan Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan. Karena di situ terbangun persekutuan itu. Dekatlah satu dengan yang lain dalam arti apa? Hubungan satu dengan yang lain. Persekutuan. Jadi bukan hanya keluarga keluarga misalkan keluarga saya, saya punya istri, saya punya anak di sini Rahel, Naomi dan Lydia. Bukan hanya itu. Itu keluarga yang ada di dunia ini. Tapi ada keluarga kekal. Yaitu orang-orang percaya Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keluarga yang sesungguhnya Bukan keluarga saya tidak penting Bapak ibu saudaraku Bukan keluarga bapak ibu tidak penting Suami yang jarang ke gereja Doakan supaya dia tergerak ke gereja Anak-anak, mantu Siapapun ya Yang gak mau ke gereja misalkan Atau gak mau berdoa ya Banyak orang itu saya Saya ajak berdoa pas lagi berdoa Dia tidur enak rupanya dia mendengar doa itu ya. Waktu kita mulai berdua mulai dia langsung kontak ke Tuhan, tapi langsung dia tidur. Eh enak itu. Daripada susah, susah tidur kan? Jadi Bapak Ibu Saudara mau buktikan kalau kita Bapak Ibu Saudara perhatikan orang-orang uh, orang-orang Kristen lah, perhatikan orang lain. Pas mulai berdua lihat dia. Dia lagi tidur atau lagi apa? Iya kan? Itu bahannya gitu. Berarti apa? Dua kita itu membuat orang lagi tenang. Ya. Jangan Wah, jangan ini dia biarkan, karena apa? dia nikmati itu doa itu, paling tidak waktu pertama itu hatinya sudah tertuju kepada Tuhan itu artinya apa? kita mulai menjalin bahwa kita ini keluarga keluarga di dalam Tuhan, oleh sebab itu bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan apapun, kekurangan satu dengan yang lain ya kekurangan hamba-hamba Tuhan, majelis dan lain sebagainya, waktu bapak ibu sakit mungkin kita nggak langsung kunjungi waktu bapak ibu saudara ada pergumulan kita nggak langsung kunjungi Demikian juga dengan sebaliknya. Jangan langsung apa, ah udahlah saya gak mau lagi ke gereja itu. ya Gereja itu hanya apa, hanya butuhnya perpuluhan, hanya butuhnya duit dan lain sebagainya. Gak usahlah kita begitu. Ya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu buat Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau berikan ya puji Tuhan. Tapi paling tidak bapak ibu saudara, dimanapun saudara tinggal. ya Dari suku mana pun kita, dari suku Batak, Jawa, suku apapun yang ada di diaspora kopilasi ini, bahkan bapak ibu saudara yang ada di rumah ya suku apapun kita, kita adalah keluarga, jangan dibatasi oleh suku bataknya, jangan dibatasi oleh suku niasnya, jangan dibatasi oleh suku jawanya, tidak tapi kita diikat oleh iman, karena kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, saudara dan saya memiliki kekekalan itu, ada amin Saudara dan saya memiliki kekekalan itu. Ada amin? Saudara dan saya memiliki kekekalan itu. Amin? Itu yang membuat kita kuat dalam menghadapi hidup ini. Karena kita satu. Saling menopang satu dengan yang lain. Saudara di, dibentuk untuk menjadi keluarga Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami, menetapkan kami walaupun kami dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, tetapi ketika Tuhan memilih kami, menetapkan kami, dan buah-buah roh kudus itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Pertobatan demi pertobatan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dijadikan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menjadi keluarga. Keluarga yang diikat oleh kasih Tuhan. Keluarga yang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bahwa kami tidak melihat kekurangan demi kekurangan. Tapi kami melihat keunikan bagaimana Tuhan menjadikan kami menjadi satu keluarga. Tolonglah kami semua Tuhan. Baik hamba-hambamu yang sudah melayani baik juga untuk keluarga yang boleh hadir dalam ibadah hari ini baik juga yang mengikuti melalui ibadah live streaming terima kasih Tuhan bahwa engkau menjadikan kami keluarga baik juga dengan anak-anak sekolah minggu guru-guru sekolah minggu remaja dan pemuda semua Tuhan keluarga diaspora diasporokopilas menjadi keluarga di dalam Tuhan ...bahkan jemaat-jemaat yang lain Tuhan... ...di seluruh muka bumi... ...di Indonesia... ...bahkan dimanapun Tuhan yang mengaku... ...yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat... ...itu adalah keluarga kami. Keluarga yang saling memperhatikan... ...keluarga yang saling mendukung. Kalau mungkin di antara kami Tuhan... ...pernah atau sempat ada selisih... ...ada kurang enak satu dengan yang lain... ...ampunilah kami Tuhan... ...pulihkan hubungan satu dengan yang lain... ...karena kami keluarga di dalam Tuhan. Melaluinya hidup kami semakin diperbaharui terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh datang beribadah dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan berkatilah gereja diaspora kopilas, berkatilah seluruh majelis, berkatilah program-program yang ada berkatilah dana talangan yang kami peruntukkan untuk membeli satu ruko nomor 39 di Taman Alfa Indah rupa itu sudah ada Tuhan dan kami belum bisa untuk merenovasi dan berangkat ke sana karena harus direnovasi kami masih membutuhkan dana talangan Tuhan kepada PT Inti Sarana Maju kami berdoa supaya Tuhan dengan caramu sendiri dengan keajaibanmu Tuhan dana itu boleh tertalangi nanti pada akhirnya boleh lunas Bapak kami berdoa untuk surat-surat yang sedang diurus Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi Seluruh umatmu yang boleh mendukung Tuhan Dengan dana mereka Dengan dukungan mereka Baik itu melalui D20 Melalui provosial Melalui persembahan mereka Tuhan Baik juga melalui perpuluhan mereka Tuhan engkau yang memberkati Usaha, pekerjaan Bahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan Apapun mereka, baik pegawai negeri Pegawai swasta, karyawan, karyawati baik mereka pedagang, polisi, dokter, semua Tuhan, siapapun, apapun tugas-tugas mereka, kami percaya Bapak, di dalamnya, di sana Tuhan memberkati, sehingga mereka bersyukur, mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-hambamu, secara usul ibu gembala kami, pendeta Esther Rorim Pandi, dengan kasih, dengan kuasa dan urapan Tuhan, boleh terus menolong dan Kati juga untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kau yang sudah tambahkan usia buat mereka. Membuat mereka terus berkomitmen, terus mengasihi dan melayani Tuhan. Bila ada keluarga kami, tetangga kami, bahkan jemaat yang saat ini Tuhan. Sedang dalam pemulihan kesehatan. Baik mungkin yang terfavor COVID-19-19. 19, ataupun mungkin penyakit-penyakit lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bila kuasa Tuhan menjamah, kuasa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk program pemerintah Tuhan yang saat ini sedang menggalakkan untuk vaksin. Baik yang sudah menerima vaksin pertama dan kedua. Bahkan juga kalangan masyarakat yang belum menerima Tuhan. Kami pun berdoa agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Dan seluruh vaksin itu Tuhan boleh menjadi berkat. Boleh menjadi kesehatan bagi seluruh yang menerimanya. Berkati para dokter, tenaga medis, perawat yang boleh bekerja dengan berlahan lelah. Tuhan dan semua warga nanti pada akhirnya boleh divaksin sehingga uh, paparan virus corona ini terputus oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang menaungi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada presiden kami, Presiden Joko Widodo dan juga untuk wakil presiden Maruf Amin dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara dan dari pusat sampai daerah, 34 provinsi Tuhan boleh bergandengan tangan Pembangunan boleh berjalan dengan baik. Ekonomi boleh dipulihkan Tuhan. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani. Baik di kota, di desa, di pelosok tanah air. Urapi dan berkatilah mereka Tuhan. Jiwa-jiwa yang mungkin saat ini sedang teraniaya, Mungkin sedang mengalami ikatan-ikatan dunia ini. Bebaskan, lepaskan dengan kuasa Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan ucapan syukur. Terima kasih kami untuk segala kasih karunia Tuhan. Kami berdoa.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 kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu saudara kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kita naikkan pujian betapa hatiku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 doksologi Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan. Pulanglah, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meninari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.